ntar lihat hafal maps lah gua kerameng anjing udah turun anjing udah jam satu baru sampai pada larang guh apa udah jam satu baru nyampe pada larang anjing jakarta masih jauh ah sampai jam tujuh lah nyampe oke pertigaan di depan belakangan guys lurus lurus lurus oke sip apal Aing mau manusia maps ayo kita lanjut Jakarta masih jauh bos eh kalau oh, kanan oh, dari ya. Oke jadi hari ini kita mau ke Jakarta Jakarta ada acara Jakarta Supermoto Sandai 2023 kan yang tahun kemarin yang 2022 gua ikutan cuma kan pakai towing Nah, sekarang gue mau nyobain motor, naik motor. Jadi gue bawa dua motor, yang 250 ini satu sama WR. Cuma WR dipakai sama teman gue nanti besok dia baru jalan. Besok jam malam kayaknya. Jadi dia bawa WR karena motornya juga baru beres jatuh. Jadi yang udah sama saya disuruh bawa WR dan saya bawa yang 250. Untuk sekarang kita OTW berempat doang. Yang lainnya nanti pada nyusul besok. Ada yang pakai towing, ada yang motoran juga. Naik motor ini bukan sih? Oh ya, kanan lewat Purwakarta belok mana? Ini Bener kan sih salah. Ini lewat situ. Untung gak lewat situ, cuk. Sekarang udah jam satu, dan kita baru sampai sini. Belum ada setengah perjalanan, mau tahu tadi cuma hujan, hujan, dan baru berhenti. Sekarang kita nyantai aja ya? Kan, soalnya acaranya masih hari Minggu, cok. Ini masih hari Jumat, Minggu pagi lah, Minggu siang. Jadi ya, biar bisa nyantai, makanya perginya hari ini. Kalau perginya Sabtu nanti Terlalu mepet Berangkat malam Terus Sabtu malam misalnya Berangkat malam minggu Terus acaranya teh pagi Minggu pagi Takutnya nanti pas acara itu ngantuk cok tembak 200 ribuan. Perjalanannya kurang enak kalau malam mah. Kalau konten kayak gini malam kayak kurang enak gitu. Tapi kalau jalan sini kalau nggak salah teh paginya bagus pemandangannya. Tapi di atas bukan di bagian sininya. Kalau di sininya mah pemandangannya truk kontainer semua di bagian atas deh, yang bagus cuma pagi, bukan jam segini Ya, harap maklum co sepertinya motor kayak gini beraninya keluarnya malam kalau jalan jauh kayak gini pengen berangkat pagi atau siang cuma apa takut banyak pak polisi takut ada razia co jadi ya amannya keluar malam jam segini Oh, Indomaret gitu, aneh Berapa gitu? rokok oh, Beli rokok oh, Beli rokok Mana si Fari? Kemana si Fari? Kemana si Fari? Hah? Ntar kemana dia? Oh ya. Berarti. Pakai Google aja. Cikalang Wetan. <laughs> baru sampai Cikalang Wetan, Jo. Do tutup lagi beli rokok. ada pecelele kayaknya enak deh hah? jadi bujur cina sakit pantat, ya iyalah supermoto cuk dipakai touring sakit pantat satema di depan masih ada enggak? Indomaret, nggak ada cu Anjing lah Ini apa? Kecamatan, kantor kecamatan anjir Indomaret tutup garing dua puluh 24 jam di situ eh oh, waduh iya nih kepala yang sakit aja kepala yang sakit tuh pakai helm ngepres so. kekecilan nih helm lama-lama sakit juga kepala cuma enggak ada makanan di sini we. Cing, kepala yang sakit tuh. Helm main kecil. Ya wau, emang kirain mana tarik kayaknya. Nah, nah. <laughs> kirain mana tari kayak. Gak ada yang bisa dikunyah gitu. Ini semua bisa dikunyah, cuma kayak nasi gitu atau apa gitu. Gak ada cuy adalah yang ada aja. Tuh, sebat dua batang. Tiga batang, 10 batang juga enggak apa-apa. Enggak ada nasi-nasi. Oh, taya gorengan. burger. hanya Kepala aing pusing Kepala aing pusing helm kecil pisan ini. Habis makan, terbitlah ngantuk. Nah, ya, selam. itulah kebiasaan manusia. Aman, labu mau paling lecet, tunggulah. <laughs> asli ngantuk, cek nah, jam dua lagi. Kita ingat ini, istilahnya kencing apa modal lah. kenapa kalau habis makan selalu ngantuk aja? Ayo. masih jauh lagi belum ada setengah perjalanan ngopi ngopi mase ngopi ngopi itu ada warung tadi enak ada tempat tidurnya lagi jauh mereka cow, kekencangan, naiknya terlalu kencang, nggak ada lagi di belakang. Baru nyampe Purwakarta, kotanya bagian kota baru setengah perjalanan lurus kan? Entar angle match bentar, bentar cuk. eh gak bisa lurus deng itu pertigaan start light maps bener? apal? kira, ini udah tahu bawa kontainer kalau bawa mobil kecil mah masih mending eh, kirain jatuh anjing wah, masih jauh Hah? tiga jam day tiga 3 jam day ini? Ih, jalan kemana ini? Gue belum hape aing error cuk Ini pertigaan Oh kiri Oh bener kiri GoPro yang nyala tuh Jalan. Tunduh Tunduh Ngantuk nggak? Oh, Kudu ngebut aja, hmm. meteng ngantuk pakai ya, pakai google aja Apa ini? PT Indobar Apa tadi baunya kurang sedap, saudara saudara? Kayak bau apa ya? Oke, baru nyampe Karawang, guys. Yes, yes, yes, ya, guys. Ya. langsung ke rumah, cari makan mah. Goput weh, goput. Ayo, ayo, nyomane belum kekumpul Jom lo happy bukan pilihan hati, tapi pilihan bapakmu. Antuk bos, sama Aingga juga antukannya. jam jemput subuh aja dan deket sih, cuma tadi istirahat bentar. Nih masih 50 menit lagi, ya paling 30 menitan lah kalau ngebut. masih lurus kan nah lurus ramayana masih ada mall ini ramayana mall zaman gua SMP SMA kira ini udah gak ada uh, sakit pantat cuy nitip native, iya sok, oke. Ayo <tihel>, ikatan aja ayo kita otw Oke <tihel, nice> guys, jadi kita baru nyampe. Ini baru nyampe Bekasi sih. Cut apa tadi pagi jam 6 Kita nggak langsung ke Jakarta ke Bekasi dulu. Karena emang tidur di sini tidurnya. Ke Jakarta mana nanti sebentar. Agak malaman mungkin atau sore. Sekarang gua mau main ke Babang Aldo dulu babang Aldo Vega main ke bengkelnya gue mau pasang itu sekalian apa sih namanya dekal papan umur kemarin enggak sempat gue pasang di kita pasang sekalian di sana, sekalian main ya kan cuma WR gua belum jahat belum datang soalnya yang make WR otw nya nanti malam pada otw malam enggak tahu jam berapa cek cek maps dulu mana tadi mapsnya anjing guys ya, ya ya nanti mah ah ah oh makanya kiri ah gini aja lah lurus terus kiri udah deket dari tadi macetnya ya Allah ya Allah di sana Oh ini depan macet-macet berdua Hidup ini. ah Hidup ini. Hidup lah. Masuk YouTube dong gua. Masa YouTuber masuk YouTube aja. Aduh, udah makin Arul. Arul. A. Ah. Arul. Bang. Bang, Bang Rizki. Ah. Acara besoknya pagi. Pagi lu. Dia di mana? Di rumah gua aja. Hah? Di rumah gua. Borak dong, Bro. Mau diborak kan? standar lagi. Sandar. Gua cabut semua, ecu semua. Emang eh, kenapa sandarin lagi? Hah? Ah. Sandarin lagi apa? Bensinnya enggak kuat gua ngalahin 250 bensinnya Masa. asli hah? pakai yang asli oke ini motor gua habis ganti gear set nih ganti gear set baru ukuran 46 sama rantainya, ini dari GMS Racing nah ini gearnya, ini dari GMS Racing produk, gear 520 budget pelajar Anjir Nih gearnya, coba gini nanti. cakep kan gearnya ini ukuran 520 warna merah CNC dari GMS produk harganya cuma 650 ribu udah satu set sama rantai jadi dibilang gear 520 budget pelajar ini gue pakai punya CRF jadi tadi ganti satu set sama rantai ini ukuran 46 gue pengen cobain yang ukuran 46 oke jadi buat kalian yang mau beli gearnya bisa langsung aja cek instagramnya GMS Racing Produk untuk tampilan udah pasti lebih ganteng gearnya ketimbang yang 428 sekarang gua mau ktm dulu bos nyobain itu ya yes, nyalainnya gimana nih asli eh. disela, disela. saya nyobain Husky Bos ini haski 450 punyanya punya nya Aldo motor freestyle ini mah Oh, ini enjin cut sih uh tenaganya galak anjing 450 ya cok ah kapan bisa beli 450 kayak gini nanti ya aman aminin aja dulu lan nyari ATM dulu. Sekalian test ride ya kan. Huu. Uh, galak gini tenaganya, Cuk. Indomaret gak ada anjir, gue cari-cariin oh itu ada Indomaret uh. nanti kalau dikasih rezeki kita beli 450 Husky. Anjir Ini udah full modif nih mah Velgnya pake TMX Ukuran berapa ini 425 Kenal potnya pake FMF Ini udah ada Besi-besi Tambahan buat stunt Rider Karena emang ini motor dipakai buat Freestyle Huh, Ganteng gini motor Anjir Bannya pake Pirelli depan belakang. Eh, enggak deh, yang belakang pakai apa? Oh, Pirelli dulu. Pirelli juga. Memang bener motor mahal tuh pasti ganteng aja Kita ke ATM dulu. Nyata ATM-nya error, guys. Jadi kita cari lagi tempat lain. Sekalian muter-muter nyobain motor ya kan. Ah. Hu. Uh, suaranya menggelegar. Banyak-banyakin eh footage-nya ya. tinggal pilih-pilih aja. Gue baiklah Nona. Oke hati-hati anjing. Hati -hati, anjing. Tohon pisan anjing. Pulang-pulang dapat gir baru. Bangin Bang. Bang. jangan dulu, Bang. Oke. Bang. Selamat Oke, jadi sekarang gua balik dulu. Besok juga mau acara kan soalnya acara JSS pagi. Oke jadi nanti kita lanjut lagi konten besok JSS sama antar sekalian konten malam mingguan lagi. Tadi belok kiri kan? Hah, belok kiri bener. Oke nanti kita lanjut lagi konten selanjutnya karena besok gue mau ikut JSS acara JSS nanti gue ngonten lagi. Oke see you next video.